السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نأمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهدل فلا هادي له اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاطه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيما أما بعد الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مأشير المسلمين والمسلمات أليخ والأخوات رحمني ورحمة الله الحمد لله كتاب الشكر على الله سبحانه وتعالى عدى السكروني للنعمتنى serta kesempatan ya Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk kita semua berada di masjid yang mulia ini. Salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebersamaan kita di sini sebagai kebersamaan yang dirahmati. Yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan berpisahnya kita setelahnya di majlis ini adalah suatu hal yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala ujian dan cobaan dan dari segala hal yang tidak menyenangkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi untuk kita semua segala makna dan waktu di dalam kehidupan ini menjadikannya sebagai hal yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala inna huwaliyu dalika walqadiru alihi wa huwa jawadun karim aliku walakwat rahimani wa rahimakumullah ilmu yang seperti ini ini adalah salah satu dari makna di dalam kehidupan hal yang berharga untuk kehidupan seorang muslim dan muslim Dan darinya lah Dipelajari Hakikat dari kehidupan itu apa Dan bisa dirasakan Suatu kehidupan yang hakiki itu Kayak bagaimana kenikmatan dan kebahagiaan Yang sebenarnya Itu Hakikatnya kemana ini makna-makna yang kadang luput pada sebagian umat Islam disebabkan karena mungkin dia tidak pernah merasakan dari nikmat tersebut atau mungkin dia terpisah dari sebab-sebab yang mengantar kepada nikmat kehidupan yang hakiki dan mungkin dia tidak mengetahui jalan-jalan yang -jalan mengantarnya kepada kehidupan yang hakiki tersebut ya maka kehidupan yang sebenarnya itu kadang dirasakan oleh seorang hamba di dalam majelis-majelis ilmu di majelis-majelis pikir yang Nabi saw Menyebutkan tidak ada kerugian di dalamnya. Jangankan orang yang hadir untuk mendatangi majelis ilmu dan dengan maksud dikir, orang yang sekedar hadir saja, ikut duduk di situ, itu juga tetap mendapatkan kebaikan. Nah itu ada seorang sahabat yang pernah berkata ya Rasulullah di majelis itu ada simpulan simpulan ini dia hadir bukan untuk majelis ilmu karena dia ada kawan di situ makanya karena dia ada kawan di situ dia ikut duduk di situ maka kata Nabi saw ulaika la mereka ini adalah satu kaum yang kawan-kawan duduknya tidak pernah merugi jadi kawan duduknya saya yang tidak merugi. Apalagi dia. Karena dia berada di dalam majelis ilmu. Karena itu dikatakan kepada sebagian as-salaf. Sebagian as-salaf mengungkapkan pernyataan kebahagiaan yang dia rasakan. Dan bagaimana nikmat kehidupan yang sebenarnya. Yang telah dia peroleh. Allah berkata loya anak-muluk, muluk, muluk ma fihi, la ja kata raja-raja, dan anak-anak raja mengenal kenikmatan yang kita berada di dalamnya, maka mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka karena hasad terhadap nikmat yang kita dapatkan. Itulah nikmat pada ilmu, pada keimanan, pada hakikat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ini perlu untuk kita kenal, untuk mengenal kehidupan yang sebenarnya. Ada beberapa perkara yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita wajib mengenal untuk apa kita diciptakan di atas muka bumi supaya kita hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Dan yang kedua, yang harus kita ketahui sebenarnya dunia ini apa hakikatnya? Dan yang ketiga, dari hal yang hendaknya kita perhatikan bagaimana atau apa sebab-sebab seorang itu memperoleh kehidupan yang hakiki. Ini tiga hal kalau kita tanyakan pada diri kita dan kita menjawabnya dengan pertanyaan dengan jawaban yang benar maka insyaallah taala setiap muslim dan muslimah akan mengenal apa arti sebuah kehidupan. Dan bagaimana cara dia menjadikan kehidupannya berarti dan bermakna. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan yang pertama. Untuk apa kita diciptakan? Allah terangkan di dalam al -Quran. Kita semua mengenal ayatnya. surat Dariya ayat 56 wa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku ini hakikat kita diciptakan tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Ya, kalau ibadah ini sudah kita terlantarkan, ibadah ini kita tidak mengerti tentang hakikatnya, liku-likunya, dan bagaimana beribadah kepada Allah, maka itu kehidupan tidak ada artinya. Kehidupan yang tidak bermakna. Kehidupan yang tidak bermakna. kalaupun dia berjalan di atas muka bumi, Mungkin itu adalah mayat yang berjalan. Ya. Jadi dalam nah, di dalam bahasa Al-Quran seperti itu. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala bahasakan ada dua golongan manusia. Ada mayat yang berjalan dan ada orang yang hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Diterangkan di surah Al-An'am. Allah kana mayitan, nuran, finnas, laysa minha. Apakah orang yang tadinya dia mayat, lalu kami hidupkan dia? Apakah dia mayat dihidupkan? Mayat apa ini? Orang yang mati benaran atau mati dari sisi maknawi? Huh? kalau mati benaran tidak mungkin ya orang itu kalau sudah mati benaran sudah dikubur, sudah keluar ruhnya dari jasadnya itu tidak mungkin hidup lagi dan tidak ada yang bisa menghidupkannya ya Ketegasan dalam Al-Quran bahwa mereka tidak akan kembali lagi selama lama ya jelas ya, Jadi kalau dia sudah mati benaran tidak mungkin dia hidup lagi karena itu dalam istilah Indonesia ada namanya mati suri katanya sudah mati terus dia hidup lagi itu dongengnya orang Indonesia saya. ada di cerita-ceritanya dirusak otak-otak itu melalui film-film orang -film. yang sudah mati terus gentayangan pergi balas dendam dan sebagainya. Itu hanya ada di dongengnya orang Indonesia. itu merusak akidah. Silah ya. Kalau mati suri bermana dia mati seakan-akan mati. ada lagi geraknya. Denyut nadinya sudah tidak terasa. Jantungnya sudah tidak ada gerakan. Setelah itu dia bernafas lagi. Itu memang ada di kedokteran. Orang yang seakan-akan dia semua badannya bergerak, tidak bergerak. Tapi hakikatnya dia masih hidup. Hakikatnya masih hidup. Nah, ini orang yang ruhnya belum keluar namanya. Jelas ya. Tapi kalau ruh sudah keluar itu tidak mungkin balik lagi. Tidak mungkin. Kembali lagi. Oke. Jadi ini orang dikatakan dalam ayat Apakah orang yang tadinya dia mayat? Kami hidupkan dia. Ini dia talinya mati. Dia tidak kenal kehidupan yang sebenarnya. Apakah dia kafir? Atau dia muslim? Eh. Tetapi tidak mengenal dari petunjuk dan hidayah. Fahyinahu. Maka kami hidupkan dia. Nuran. Dan kami jadikan untuknya cahaya. Dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya itu. Apakah orang yang seperti ini hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, sama dengan orang yang tetap mayat di dalam kegelapan tidak mau keluar darinya. Jadi buat dua perumpamaan. Ada orang yang mati tadi ya, tapi sudah hidup. Hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Dan yang kedua, ada orang yang mati dalam kegelapan tidak mau keluar darinya. Ini dalam kehidupan manusia hanya ada dua ini saya. Ada mayat berjalan dan ada orang yang hidup sebenarnya. Dengan kehidupan yang sebenarnya. Pilih yang mana. Ya. Dan seorang tidak bisa mengetahui hakikat dari kehidupannya. Kalau dia tidak mengerti untuk apa dia dicipta di atas muka bumi ini. Maka dia harus tahu bahwa. Ini penciptanya. Ada hikmahnya. Ada tujuan dia diciptakan. Bukan hal yang sia-sia. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Ayah sabun Apakah manusia mengira bahwa dia akan ditinggalkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang? Harus diketahui bahwa kehidupan ini ada tujuan kita dicipta. Itulah untuk beribadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini pokoknya dalam mentauhidkan Allah. Bagaimana kita memurnikan ibadah. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ibadah terkandung pintu-pintu ketaatan yang lainnya. Tergantung pintu-pintu ketaatan yang lainnya dibukakan untuk kita. Berbagai jenis ketaatan. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ketaatan-ketaatan ini sudah diberi rambu-rambu. Diberi dari aturan-aturan yang dia luas sekali. Tapi ada aturan-aturannya. Itulah ibadah namanya. Ibadah. Ismun jami' kulli ma Allah wa yardha minal akwali wal amali al-zahir wal-batina. Ibadah itu adalah penamaan universal. Yang mengumpulkan segala hal yang dicintai dan diridai oleh Allah. Baik berupa ucapan maupun perbuatan. Yang dahil, yang kelihatan, maupun yang batin, maupun yang tidak kelihatan. Jadi ibadah itu luas cakupannya. Ada ibadah terkait dengan hati, ada ibadah terkait dengan lisan, ada ibadah terkait dengan anggota badan. Dan ibadah yang terkait dengan semuanya. Terkait dengan semuanya. Ini pintu-pintu ibadah. Banyak sekali dibukakan untuk kita. Jelas ya? Jikalau ya, kalau kita paham bahwa hidup ini untuk beribadah maka akan lahir dari situ dia akan mencari apa sebab atau bagaimana dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya. Ini saya akan bahas nanti di pembahasan yang ketiga. Apa hal-hal yang menyebabkan kita hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Ya. Cuma sebelumnya di sini saya ingin Menjelaskan tentang masalah yang kedua. Masalah yang kedua tadi apa? Saya sebutkan. Hah? Bagaimana kita mengenal hakikat dari dunia ini. Ini dunia yang kita hidup di dalamnya. Dunia yang kita hidup padanya. Ya. Sebenarnya apa hakikat dari kehidupan dunia ini? Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hakikat dari kehidupan dunia dan perumpamaan dari kehidupan dunia itu. Hanya saja, di sini saya ingin membacakan sebuah ayat, ya. dan saya bacakan dari tafsir, sebagian para as rahimakumullah taala di dalam menjelaskan mana ayat ini. Ayatnya semua kita kenal, harusnya. Jumat tadi dan malam Jumat kemarin kita baca ayat ini. Dia berada di surah apa? Di surah Al-Kahf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang saya maksud adalah firman Allah, "Wa nadzalu lakum mathala al-hayati ad-dunya kamaa anzalnaa lakum minas-samaa' fa-anbatnaa bihi nabata al-ardhi fa-asbahaa hasiiman buatlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia itu kama seperti air kami turunkan dari langit ya wa ini Bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Perhatikan air ini. Begitu turun. Bercampur dengan tumbuhan di bumi. Keluar darinya berbagai tanaman. pepohonan, Dedaunan. <tuh> ya. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Fasbah <tuh> hashiman. Lalu setelah itu menjadi dedaunan yang kering. Segeruh riyah yang dihempaskan oleh angin-angin. Dibuat hancur oleh angin-angin. Allahu -angin. ala kulli syai'im muqtadira. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Ini ayat. Ada yang semena dengan dia ya. Ayat di surah Yunus, semakna dengannya. Bahasa ayat di surah Al-Fadid. Dan di beberapa tempat, di surah Ghafir. Dan di sini saya ingin berikan penekanan di mana perumpamaan yang diberikan. buat lahum mathalan. Buat perumpamaan untuk mereka, Nabi Muhammad. Masalah dunia. Perumpamaan kehidupan dunia ini ini kalau dibuat perumpamaan <tuh> itu artinya apa kita diperintah untuk memahaminya Oke. dan kita diperintah untuk mengilmuinya itu artinya kalau dibuat perumpamaan dalam Al-Quran ini salah satu kaidah ya di dalam Al-Quran kalau kita baca Al-Quran, lalu di dalamnya dibuat perumpamaan, maka perumpamaan itu artinya kita diperintah untuk berakal dengannya, memahami. ya. Dan kita diperintah untuk mengilmui. Ya, kalau ada yang perumpamaan berlalu bersama dia, dibuat dalam Al-Quran, lalu dia tidak memahami, ya, tidak berusaha untuk mengilmui, Bagai ini ada kekurangan. Itu kaidah Allah sebutkan di tempat lain di Surah Al-Kabut. Allahfirman: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَبْذِيرُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَأْكِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ Itulah perumpamaan-perumpamaan kami -perumpamaan buat untuk manusia. Tapi tidak ada yang berakal dengannya, tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu, orang yang alim. Karena itu sebagian ulama, kalau ada yang dia baca perumpamaan dalam Al-Quran, dia tidak pahami, maka dia menangis. Ya. Dia menangis. Dia berkata, saya ini bukan dari alim. Saya tidak paham mana ayatnya. Jelas ya? Kenapa dia menangis? Ini mendalam ya. Sebab beda antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Bukankah tidak sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Dibedakan. Dia ya, Kalau dia tidak paham makna perumpamaan, dia tidak masuk ke dalam ayat tadi. Sebab di ayat dikatakan tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Orang yang hidup dengan kehidupan seperti ini bentuknya. Dia kalau luput sesuatu sedih, kurang sesuatu, itu berpengaruh pada dirinya. Kelihatan penyesalannya ya. beda dengan kita, Subhanallah. Beda dengan kita berlalu dari berbagai kebaikan, peluang, kesempatan. Sakan akan angin berlalu, tidak ada harganya. Bahkan kadang, kadang berlalu dengan dosa, kemaksiatan, kerugian. Sakan akan tidak ada masalah. Sakan akan tidak ada masalah. Dan kadang sebagian masalah, kalian dianggap remeh, itu sangat besar di sisi Allah. Perhitungannya. وَتَحْسَبُونَكُ حَيِّلًا وَهُوْ عِنْدَ اللَّهِ adzim Kalian menyangkanya itu ringan. Padahal dia di sisi Allah sangatlah besar. Di sisi Allah sangatlah besar. Iya. Jadi perhatikan dari perumpamaan yang dibuat ini. Diperumpamakan dunia itu seperti air. Oke. Apa mananya yang diperumpamakan seperti air? Ini air ya, terlihat dengan turun airnya. Kemudian ke pepohonan, Tumbuh-tumbuhan, apa saja. Keluar. Nanti setelah itu kering. Namanya tumbuhan pohon, tidak ada yang kekal. Ada nanti dia mengering, hancur, hilang bersama, angin yang menghembuskan. Itulah kehidupan dunia. Awal kalinya indah, kelihatan bagus, ya, menggembirakan Tapi setelah itu, hilang. Tidak ada yang dibawa dari kehidupan dunia itu. Iya. Ini di sini ketika diperumpamakan seperti air. Dia diperumpamakan seperti air. Dan sisi mana perumpamaan ini? ada sebagian ahli hikmah atau para ulama ahli hikmah disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya ini mana-mana yang disebutkan ini mana yang bagus. Iya <coughs> Sangat benar sekali ditunjukkan oleh ayat-ayat yang lain. Jadi katakan oleh Al-Qurtubi dari sejumlah ahli hikmah kata beliau innama ta'ala ad bilma Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memperumpamakan dunia itu dengan air. Kenapa? Ada lima hal. Yang pertama Yang pertama karena air itu tidak menetap di atas satu tempat. Demikian pula dunia. Dia itu tidak kekal bersama satu orang saja. Tidak tetap bersama satu orang saja. Ya. Kalau kita ambil air ya, daun talas. Ya. Ada air di dalamnya. Air itu tidak akan menetap. Karena itu jadi perumpamaan di Indonesia. Orang yang tidak tetap pendiriannya dikatakan apa? Bagikan air di atas daun talas. Nah, dunia kayak begitu. Dunia ini, kalau dia perempuan, perempuan yang paling tidak setia. Karena dia tidak bersama satu orang saja. Jelas ya? Dia tidak tetap pada satu orang. Kemana-mana. Jadi jangan berpikir seorang itu punya dunia, lalu yang dia bayangkan dunia ini bersama dia, bisa kekal bersamanya. Hanya milik dia saja. Dunia itu tidak ada yang seperti itu. Iya. Dunia itu tidak ada yang seperti itu. Baik ini sudut yang pertama, ya, dari perumpamaan. Sudut yang kedua ya, dikatakan, Wali ala ala wahida. Iya. "Karena air itu." Tidak istiqomah di atas satu keadaan. Dunia juga seperti itu. Tidak istiqomah di atas satu keadaan. Jelas ya? Air itu kadang bening, kadang keruh. Kena kotoran, dia menjadi kotor. Kena najis, dia menjadi najis. Jelas ya? Itu dunia. Seperti itu juga. Dia tidak istiqomah di atas satu keadaan. Berubah-ubah terus keadaannya. Hari ini ada yang bergembira. Besoknya ada yang menangis. Bersedih. Hari ini ada yang datang. Mungkin di hari itu juga ada yang pergi. Hari ini ada yang lahir. Mungkin di hari itu juga ada yang meninggal. Hari ini ada yang menang. Mungkin besok dia kalah. Hari ini dia berjaya. Mungkin besok dia dihina. Hari ini ada yang punya kedudukan. Mungkin besok dia tidak ada status. Nah, itulah kehidupan dunia. Nas. Itulah hari-hari kehidupan. Tapi buat bergulir, bersilangan di tengah manusia. Yang ketiga. ma la dunia <tuh> Karena air itu tidak ada yang kekal namanya air. Kalau air disiram apa saja dia berada di satu tempat pun. Dia tidak selalu di situ. Menguap. Nanti habis. Habis airnya. Jelas ya. Demikian pula dunia. Dunia itu akan fana. Akan sirna. Dunia akan sirna. Yat ba'u rajulu atau Yat ba'u jenazah salata. Jenazah itu diikuti oleh tiga. Ayat baul mayit ya dengan lafadz ritme. Sora mayit diikuti oleh tiga. <tuh> Dikuti oleh siapa? Ahluhu, wamaluhu, wa amaluhu. Dikuti oleh keluarganya. Hartanya dan amalnya. Duanya kembali pulang? Satu yang tetap bersamanya. Yang pulang itu apa? harta dan keluarganya kembali. <tuh> dia punya rumah. Dia bangun dengan susah payah. Akhirnya juga menjadi warisan. Kalau tidak menjadi warisan, dia akan menjadi percekcokan. Akan datang suatu saat bersama dengan masa, bangunan yang dia bangun akan runtuh. Kadal warisan hilang juga. Dia punya istri, kalau dia sudah meninggal <tuh> Siapa yang menjamin istrinya tidak menikah setelahnya? Hah? Kan begitu? Dunia seperti itu keadaan Tidak ada yang kekal Itu perumpamaan air Air itu tidak ada yang tetap akan Ada waktu dia sirna, dia pergi Kemudian yang keempat Kenapa di air dengan dunia dengan air? Karena air itu tidak ada yang mampu masuk ke dalam air, lalu dia tidak basah. Kita ada yang pernah masuk ke air terus dia keluar tidak basah. Ada yang seperti itu, angkat tangannya. ya Kalau ada yang mengangkat tangan, bahaya ya. Baik. Jadi tidak mungkin. Ada yang masuk ke dalam air, kemudian apa? Tidak basah. Nah, itulah dunia. Tidak ada yang masuk di dalam lumpur dunia, lalu tidak terkena fitnah dan tidak terkena kerusakan dunia. Pasti ada kena fitnah. Ya? Ya. Ujian, cobaan gundah gulana dan kesedihan yang ada di dalam kehidupan dunia ini sudut yang kelima diperumpamakan dunia dengan air kata beliau walil anal ma' idza kana biqadarin kana nafian mumbitan wa idza jaawaza almiqdar kana dararan muflikan hadarikat <coughs> dunyan kafak minha yam Air itu kalau dipakai seperlunya nah itu tanamannya tumbuh bermanfaat. Coba saja kalau ada yang tanam pop, apa namanya uh, bunga ya di, di sebuah tempat dia simpan di rumah ya. Coba kalau disiram air berlebihan akan mati tanaman itu. Membahayakannya, membahayakannya. Sama dengan dunia seperti itu. kalau dipakai seperlunya bermanfaat. Tapi kalau lebih membahayakan, menghancurkan. Dunia seperti itu juga. Kalau diambil seperlunya, dipakai sekadar yang diperlukan, itu bermanfaat. Jelas ya. Tapi kalau dia tidak perlu, dia makan. Diambil, berlebihan, akhirnya membahayakannya. Kalau kita bandingkan dengan hadith Nabi Wasallam mengambil dari dunia itu sekadar yang diperlukan saya. Bayangkan, kalau dihukum, orang kalau mati, misalnya dia menemukan makanan sama sekali, dan pasti mati, maka diidinkan untuk memakan apa? Makan bangke kalau ada. Nah, ini kan dia makan bangke sekadar untuk apa? menghindarkan dirinya dari kebinasan saya sekadar daruratnya saya dunia ini telah dibahasakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadits seperti bangkeng ada hadits ada riwayat Bukhari atau riwayat muslim Nabi SAW bersama para sahabat beliau masuk sebuah pasang melewati bangkai anak kambing yang cacat telinganya melihat itu Nabi mengangkat bangkai itu anak kambing yang sudah mati beliau katakan kepada para sahabatnya siapa yang mau beli bangkai ini dengan harga satu dirham satu dirham itu mata uang perak murah sekali satu dirham siapa yang mau beli dengan harga satu dirham Kata para sahabat ya Rasulullah. Kami diberi saya. Belum tentu kami terima. Ini bangkai Kata Nabi SAW. Kalau begitu siapa yang ingin membeli? Mengambil. bangkai ini cuma-cuma. Kalau tidak beli ambil saja. Cuma-cuma. Ya. Kata para sahabat ya Rasulullah. Kalau dia hidup pun. Belum tentu kami terima. Dia cacat. dia cacau maka nabi Wasallam bersabda wallahinat dunia akhwanu ala allahi min hadihi alaikum kata beliau demi Allah sesungguhnya dunia itu lebih hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih kalian menghirakan bangkai itu posisi dunia dunia yang tiap hari kita kejar kita habiskan umur kita, usia kita. Dan kadang berkelahi terhadap dunia. Hah? Rupanya sikut-menyikut, musuh-memusuhi, ya tendang-menendang, tertumpah darah karena dunia. Nah, inilah dunia. jelas ya? Dunia. Karena itu sebagian ulama ada yang berkata bahwa orang yang banyak mengejar dunia, ribut-ribut karena dunia, itu seperti anjing-anjing memperebutkan bangkai memperebutkan apa? bangkai dan seorang penuntut ilmu kalau dia belajar kata sebagian ulama, kadar yang paling sedikit yang dipahami oleh seorang yang belajar ilmu adalah dia paham bahwa dunia itu hina di sisi Allah kalau dia tahu itu saja, itu kadar yang paling sedikit dia belajar Iya. Ya, kalau seorang penuntut ilmu dia belajar. Lalu dunia itu berharga di dalam dirinya. Ini masalah ya. Iya. Ini masalah. Tidak ada masalah kalau seorang itu. Dia mencari dunia tapi dunia tidak di hatinya. Dunia cuma di tangannya saja. Nah, itulah Nabi dan para sahabat seperti itu. Mereka punya dunia. Iya. Mereka punya dunia. Punya kehidupan. Ada yang punya dari istri empat. Nabi diizinkan istrinya lebih dari empat. Ini khusus Nabi ya. Jangan ada yang mengatakan mencontoh Nabi kemudian beristri lebih dari empat. Ini tidak benar ya. Ini kehususan Nabi Na'aim. Kalau umatnya cuma diizinkan sampai berapa? Sampai empat saya. Baik. Jadi ada yang diberi dari dunia. Tapi dunia itu enggak di hati mereka. Cuma di tangan saya. Enggak masalah perahu itu. Kalau dia berada di atas air. Itu nggak ada masalah. Ya masalah kalau air berada di dalam perahu. Ya, Kalau air masuk ke dalam perahu. Tenggelam perahunya. Habis. Nah, itu dunia seperti itu. Kalau dia masuk ke hati. Itu akan membahayakan seseorang. Tapi kalau hanya di tangannya. Dia gunakan padahal yang bermanfaat. Itulah datangnya kebaikan. Baik, ya kalau seseorang sudah mengenal hakikat dari dunia, dia akan mudah mengenal apa kehidupan yang sebenarnya. Karena itu dalam Alquran dikatakan, Wamal Hayatud Dunya Illa Lahu wa laibu, wa inna Al Akhirat Laih Al Hayawan Yalamun. Ya Sesungguhnya kehidupan dunia itu tiada lain kecuali hanya senda guru dan permainan saja. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Andai kata mereka mengetahuinya, nah ini diperhatikan ya. Orang yang tahu bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat itu harus dia punya ilmu, harus dia pelajari. Karena itu dikatakan dalam ayat: "Laukkanu ya, lamun." وَإِنَّ وَإِنَّ Sungguhnya kehidupan akhirat itu Itulah kehidupan yang sebenarnya Andai kata mereka mengetahuinya Jadi perlu ilmu untuk hal itu Dia perlu belajar Apa kehidupan yang sebenarnya Apa yang membuatnya hidup Dengan kehidupan yang sebenarnya Kalau dia tidak mengenal makna ini Subhanallah Inilah hal yang membuat kehidupannya itu menjadi kehidupan yang terlantar, kehidupan yang sia-sia. Tapi kapan dia kenal kehidupan yang sebenarnya? Insya ta'ala itu akan membantunya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang ketiga di sini, kita harus mengenal. Apa hal-hal yang menyebabkan kita itu bisa hidup dengan kehidupan yang sebenar? Apa perkara yang membuat seorang itu bisa hidup dengan kehidupan yang sebenarnya? Kalau dia sudah hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, di sini dia juga mampu menghidupkan orang lain. Bisa dihidupkan orang lain. Dia bantu orang lain itu menjadi hidup. Iya. Tapi kalau dia sendiri, dia sendiri tidak kenal apa kehidupan yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa hidup? Bagaimana dia bisa hidup? Dia sendiri adalah mayat. Dia menghidupkan orang lain. Ini tentunya tidak akan terjadi. Nah, kalau dia sudah mengenal kehidupan itu, dia bisa menjadi sebab manusia itu hidup. Orang-orang juga memperoleh dari kehidupan. Itulah tugasnya para nabi dan para rasul. Tugasnya pengikut para nabi dan para rasul dari para ulama. Mereka inilah yang menghidupkan manusia. Karena itu Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala. Di mekoddimah beliau membantah kelompok Jahmiyah, Beliau membawakan khutbah yang sangat indah. Di antara jasa para ulama yang boleh sebutkan yahya mauta dan dengan kehidupan mereka dengan adanya para ulama orang-orang mati itu menjadi hidup kam min qatilin li betapa banyak orang yang sudah terbunuh oleh iblis dihidupkan oleh mereka itu tugasnya para ulama tugas pokoknya orang yang berilmu Menghidupkan orang-orang yang mati. Karena itulah. Orang-orang yang mengenal ilmu ini. karena ini. Dan mengajak kepada kebaikan. berdakwah di jalan Allah. Ini orang yang paling banyak pahalanya. Paling besar. Kedudukannya. Iya. Sebuah <tuh> ayat ya dalam Al-Quran. Patut kita renung. Mana luas. Tapi ini bisa memberikan kepada kita. Peringatan-peringatan akan makna dari kehidupan. Ini waktu membatasi kita ya. Saya ingin membacakan di sini atau ingin mengulas empat ayat. Yang di dalamnya kita bisa mengenal dari kehidupan itu bagaimana kita hidup dengan kehidupan yang sebenarnya dan menghidupkan diri-diri kita. Ayat yang pertama <tuh> di surah Al-Maidah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua kisah anak Adam yang saling membunuh. Siapa dua anak Adam yang saling membunuh ini? Ha? Nabil dan Nabil. Kan begitu. Itu bahasa di kisah-kisah ya. Kisah-kisah Israeli ya. Tidak kita benarkan, tidak juga kita tahu. Kita dustakan. Ya, kalau bahasa Al-Quran, ibn Adam habib bacakan kepada mereka berita dua anak Adam dengan kebenaran. Jadi, sebut dua anak Adam saya. Namanya siapa ya? Dua anak Adam ini, di dua-duanya disuruh. <tuh> berkurban mendekatkan diri kepada Allah yang pertama diterima, yang kedua tidak diterima ya. yang tidak diterima korbannya ini dia hasad kepada saudaranya, akhirnya dia ingin bunuh saudaranya saudaranya sudah ingatkan tentang bahaya itu dan dia tidak mau meladeni saudaranya dia mau membunuh ini tapi tetap saja terjadi pembunuhan ini maka selepas pembunuhan ini Dikatakan di dalam Al-Quran di Surah al maidah ayat 32. Minajli dari kata benaan anak-anak Israel. Anhu man qatal nafsa bi nafsin atau kesadil fil ardi, fakannah man qatalan nasa jamir. Itulah kami telah tetapkan kepada Bani Israel bahawa barang siapa yang membunuh jiwa bukan kerana lantaran dia membunuh, dan bukan kerana lantaran berbuat kerusakan. Dia bunuh tanpa sebab, pakaian nama totalan, nasa jamian. Takkan akan dia membunuh seluruh manusia. Ya, Sekan akan dia membunuh seluruh orang. Seluruh manusia. Ini hati-hati ya. Ini orang membunuh ini. Takkan akan dia membunuh seluruh manusia. Membunuh itu banyak bentuk ya. Sebagaimana menghidupkan juga banyak bentuk. Membunuh itu yang masyhur sama kita. Kalau di konteks ayatnya memang kan anak Adam ini membunuh saudaranya. Dia hilangkan jiwanya. Dia hilangkan nyawanya. Ada membunuh itu bentuk lain juga. Ya. Bagaimana membunuhnya? Dia hilangkan, dia jauhkan seseorang itu dari agama. Ini yang membuat manusia itu lari dari agama. Membuat orang itu benci kepada agama. Tidak mau belajar agama. Itu mirip dengan membunuhnya. Mirip dengan apa? Membunuhnya. Itu kata sebagian ulama yang menjauhkan manusia itu dari ilmu itu hanyalah iblis dan pembantu-pembantunya. Menjauhkan manusia dari ilmu itu hanyalah iblis dan siapa Membantu-membantunya. Ini membunuh, ini akibatnya seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Kemudian dikatakan, 'Waman, akhi maka enamah akhi saja Gambaran siapa yang menghidupkannya, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Nah ini kebalikannya yang kita lihat, jiwa ini dia buat hidup. Maka akan, akan dia menghidupkan seluruh manusia. Karena itu yang masuk di dalam ayat ini yang memperoleh keutamaan sangat besar itu ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, Orang-orang yang melakukan amar-maruf nahi Mungkar Mengajak kepada kebaikan. Nah, ini menghidupkan manusia. Menghidupkan manusia, ya. Kalau dia mengajak orang kepada kebaikan, kepada ketaatan, ini artinya dia hidupkan jiwa. ini. maka nah, dia hidupkan satu jiwa itu seakan-akan dia hidupkan seluruh, seluruh manusia. Dan masuk juga di dalamnya menghidupkan dari fisiknya. Nah, ini dokter-dokter dapat pahala di sini. Kalau dia mengobati orang, orangnya sampai... Sehat. itu dihidupkan orang namanya. Diselamatkan orang dari apa? Dari kehidupan. Ya. Diselamatkan orang dari kehidupan. Jelas ya? Sebab orang yang mati itu banyak bentuknya. Yang ada sakitnya itu sudah mati. Ini tadi saya sudah terangkan. Orang tidak mengenal agama. Tidak mengenal petunjuk itu sudah mati hakikatnya. Ada juga mati mati karena cinta nah ini namanya mayat-mayat cinta pernah dengar mayat cinta ini nah, ini kematian juga jelas ya saya pernah baca sebuah fikih fikihnya sebenarnya ini subhanallah dari kedetailan sebagian ulama memahami ayat-ayat tapi ini hanya diterapkan oleh orang-orang tertentu saja dari Ahlul lail. Ini saya ceritakan di sini ya untuk kaitan makna ayat, bukan untuk hadirin menerapkan kisah ini. Saya ingatkan dari awal ya. Jadi ada orang yang dia ini sebenarnya sudah mayat cinta. Bagaimana keadaannya? Orang ini Jatuh cinta kepada seorang. Akhirnya hidupnya tidak bisa tenang lagi kecuali bersama orang yang dia cintai. Sudah sakit dengan sakit keras. Tidak ada lagi dokter yang bisa mengobati, ya. Dia hanya perlu melihat orang yang dia cintai saja. Saya tidak sebutkan ya yang dia cintai. Ini, orang yang mayat cintain laki-laki atau perempuan. Saya tidak mau terangkat. Yang jelas orang yang dia cintai ini. Bukan mahromnya Atau tidak ada hubungan pernikahan. Atau kadang dia milik orang lain. Maksudnya sudah resmi menjadi suami istri bagi orang lain. begitu, Hah? Jadi begitu kisahnya. Tapi subhanallah dari fikir orang ini. Ini orang kata dokter. Dia cuma perlu melihat orang yang dia cintai dia sembuh. Ya. Jelas ya. Itu subhanallah ada ya, kalau kita baca di Al-Quran, Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf salam ketika dibawakan kepada beliau baju Nabi Yusuf, eh, Nabi Nabi Akub ya, ketika dibawakan kepadanya baju Nabi Yusuf, baru dicium bau Nabi Yusuf saya, dia sudah tahu ini Nabi Yusuf datang. Begitu dilemparkan bajunya kepada dia, kembali dia melihat, kembali dia melihat, ya. jelas ya? Jadi ya, perpisahan dengan anaknya itu membuat matanya memutih. Saking sedihnya. Perpisahan dengan Nabi Yusuf. Nah, ini Nabi ya. Jadi nah, ini kena orang ini. Kejadian tersebut. Maka subhanallah orang ini tadi yang dia dicintai oleh seorang ini. Akhirnya dari fikihnya dia datang. Dia datang ke rumahnya. Kemudian hanya berada di sekitarnya. Bagaimana itu melihatnya, langsung sembuh orang tersebut. Begitu dia keluar, ditanyakan kepadanya, "Kenapa kamu melakukan perbuatan itu?" Bukankah itu perbuatan haram? Melihat kepada orang yang bukan mahram, maka orang ini berkata, "Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'Waman, akhiyah, kakak annama, nasa nasayamiah.'" An. Siapa yang menghidupkan suatu jiwa maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Nah, saya ingin hidupkan orang ini. Saya ingin hidupkan orang tersebut. Ini pikir ya. sebenarnya pikirnya ini detail bagus. Lihat, ya. karena hal-hal yang seperti ini ringan ya, ringan. Jadi kalau ada orang sakit, misalnya laki-laki sakit, tidak ada dokter kecuali perempuan, maka boleh dokter perempuan memeriksakan begitu dengan ya, alasan darurat. Ini dia hanya hadir sekadar hadir. Orang melihatnya saja ya, membuat orang ini sembuh. Ini bentuk dari pengobatan, tapi dia meniatkan suatu yang besar. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, seakan-akan dia menghidupkan apa? Seluruh manusia dihidupkan, seluruh manusia baik. Jadi, pada hal yang menghidupkan ini luar biasa. Kalau seorang mengenalnya, seorang mengenalnya, dan kehidupan yang paling indah itu menghidupkan itu di dalam ilmu di dalam keimanan dan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan salih. ini kehidupan yang paling indah. Iya. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat bagaimana beliau menghidupkan para sahabatnya. Beliau pesan kepada Abu Hurairah tiga hal jangan sampai dia tinggalkan. Witir sebelum dia tidur, kemudian salat tiga salat apa namanya puasa tiga hari dalam sebulan. Kemudian sholat duha. Itu wasiat Nabi kepada siapa? Abu Hurairah. untuk membuat hidup Abu Hurairah dengan tiga hal ini. Ia. Beliau berpesan lagi kepada sahabat yang lain dengan hal-hal tertentu. Sebagian amalan dia pegang dalam hidupnya, itulah kehidupan dia. Dia jaga, dia pelihara. Dia bisa hidup dengan hal itu. Iya. Maka ini ayat perlu kita renungi. Waman ahyaha Siapa yang menghidupkan satu jiwa, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Menjadi lebih besar pahalanya ketika di dalam perbuatannya dia menyelamatkan orang dari kematian, dari kebinasaan. Sama di dalam masalah sedekah ya. Kalau orang bercerita tentang membantu saudara-saudara kita di Lombok. Ya, itu masuk di dalam pembahasan, I think. Karena menyelamatkan orang dari apa? Dari kebinasaan, lihat. Coba kalau tidak ada yang membantunya, tidak ada yang memberikan dari makanan, maka akan mati misalnya kelaparan, terlunta-lunta, jatuh di dalam bahaya. Jadi menyelamatkan di kondisi itu, itu akan lebih besar malah lebih besar maknanya, nilai ya. Karena dia masuk di dalam apa? Menghidupkan jiwa. Ini dari kehidupan yang sebenarnya. Seorang mu'min itu Subhanallah, dia gembira kalau dia lihat orang yang kesusahan bergembira. Dia melihat orang yang kesusahan bergembira. Itu dari dihitung dari afdalil amal, <tuh> amalan yang paling afdalnya. amali yeah. sururun <tuh> Ada muslim. Amalan yang paling afdal di sisi Allah adalah kegembiraan yang seorang masukkan kepada seorang muslim. Membuatnya bergembira dengan hal tersebut. Atau suatu hal. Bihi, anhu, kurbatan. Atau dia menyelamatkan, menyingkap dari muslim ini suatu bahaya besar yang menimpa ia tujuan atau, atau dia tolak darinya kelaparan. Ini semuanya dihitung sebagai afdalul amal. Amalan yang paling afdal. Karena itu jangan ditelantarkan dari kebaikan-kebaikan yang seperti ini. Iya. Kadang kalau kita sekarang ini 50 ribu, 100 ribu, tidak begitu bernilai bagi kita. Tapi bagi orang-orang tertentu, di tempat tertentu, di kondisi tertentu. Maka itu mungkin sangat bernilai. Sangat besar sekali dari manfaatnya bagi mereka. Maka ini pintu-pintu kebaikan. Ingat, siapa yang menghidupkan satu jiwa seakan-akan, dia menghidupkan seluruh manusia. Baik. Ini ayat yang pertama yang ingin saya jelaskan. Ayat yang kedua, di surah al anfal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya lima wahai orang-orang yang beribad istijabalah kalian kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian dipanggil kepada hal yang menghidupkan kalian kalian dipanggil pada hal yang menghidupkan kalian baik itu di surah Lampal ya ayat ke-24 ya wahai orang-orang yang beribad Istighimb istillabala kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. lima Kalau kalian diajak kepada hal yang menghidupkan kalian. Jadi ingat ya, suara yang menjawab seruan Allah dan Rasul-Nya, itulah kehidupan yang sebenarnya. Karena seruan Allah dan Rasulnya itu untuk kehidupan kita. Itulah yang menghidupkan kita. Itulah yang menghidupkan kita. Bahasa ayat di sini, lima yuhyikun, padahal yang membuat kalian hidup. Iya. Kada, padahal yang membuat kalian hidup. Kata As-Suddi Rahimahullah dalam tafsir, dalam tafsir beliau, menafsirkan ayat, maksudnya di sini, keimanan. Karena orang kafir itu mati. Dia hidup dengan keimanan. Kata-kata ada, kehidupan itu adalah Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat kehidupan. Al-Quran itulah, an Keselamatan, Wal-Ismatu Fidda Dan Ismat, penjagaan di dunia dan di akhir. Ini penafsiran benar ya. Al-Quran itu menghidupkan. Al-Quran itu apa? Menghidupkan. Ya. Bagaimana? Bagaimana? Nasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah firman tentang tabligh dan كذلك اوحينا اليك min من امرنا Ma kunt tadri mal kitab wal iman Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad roh dari perkara kami Disebut Al-Qur'an ini agama ini sebagai apa? Ruh Tahu artinya ruh ya Tanpa ruh seorang bisa hidup atau tidak? Tidak ada kehidupan tanpa ruh maka Ruh ini yang menghidupkan. Itu agama. Kamu tadinya, wahai Nabi Muhammad, tidak mengenal apa itu alkitab, apa itu Al-Quran, dan tidak mengenal apa itu Iman. Ya. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Jadi seorang begitu istiaba kepada Allah dan Rasulnya, dibacakan ayat Al-Quran, dia dengarkan, ada hadits Rasulullah, dia ta'ati, Segala perintah Allah dia laksanakan. Segala yang dia larang ditinggalkan. Ini namanya dia istijabah kepada Allah dan Rasulnya Inilah yang membuat kita hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Jadi harus dipahami bahwa istijabah ini itulah kehidupan. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran manusia dibagi Dua lagi dengan pembagian yang lain. Allah firman, kalau mereka tidak istijaba, tidak menjawab da'wah Nabi Muhammad, ketahuilah bahwa mereka ini mengikuti hawa nafsu. Hanya ada dua. Istijaba kepada Allah dan Rasulnya atau mengikuti hawa nafsu. Atau mengikuti hawa nafsu. Jadi istijaba ini membuat seorang hidup membuat seorang itu hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, iya. Dan di dalam istighab kepada Allah dan Rasulnya itu terkait dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia berpegang dengan keduanya, mengambil tuntunan darinya. Inilah yang menyebabkan hidupnya menjadi kehidupan yang bahagia. Dan dia tidak akan merugi, tidak akan tersesat jalannya sama sekali. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Wahai yang taat kepada Allah, maka tidaknya dzulul, dan tidaknya syfa. Wahai yang agung dan dikiri, inilah kamu masyita dan danka. Dan hajarahum siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat. Dan tidak akan sengsara. Dijaminan, diijabah kepada Allah dan Rasulnya. mengikuti petunjuk, dijamin tidak akan tersesat, dan tidak akan sengsara. Tapi sebaliknya, siapa yang berpaling dari mengingat kepada ku dikir bisa diartikan Al-Quran, mengingat Allah bisa diartikan sunnah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Banyak arti dikir, siapa yang berpaling dari dikir. Al-Quran ini, itu petunjuk. Maka untuk dia, kehidupan yang sempit. Apa arti kehidupan yang sempit? Ada dua penafsiran. gara-gara hari tafsir. Adi mengatakan kehidupan yang sempit, dia susah hidupnya. Sedikit rezekinya. Disempitkan. Ini sebuah kefakiran. Kalau dia berpaling. dari mengatakan kehidupan yang sempit, itu adalah kesempitan di alam kubur. Karena di alam kubur itu, Orang yang berdosa, orang kafir, munafir. Ini ketika dikubur, dihimpit kuburannya. Kuburan itu menghimpit dirinya sampai tercereberai itulah belulangnya. Oleh Imam Abu Bakar al-Ismaili, ayat ini dijadikan dalil tentang adanya adab kubur. Bantahan terhadap kelompok Mu'tazila, yang dengan semisal dengannya, yang mengingkari adanya adab di kuburan. Ini bencana yang pertama. Dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan bencana yang kedua, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini luar biasa ya. Karena dia buta di dunia, maka akibatnya dia buta di mana? Di akhirat jenam. Sebagaimana firman Allah di tempat lain? Surah Al-Isra. وَمَنْ <tuh> كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih tersesat. Jalan dia. Hati-hati. Eh. Ingin baik? Hargai? Nikmat dan karunia Allah. Kita ini diberi kehidupan. Diutus kepada kita seorang rasul. Walladi, ba'atatil rasulan. Dialah Allah yang mengutus di tengah orang-orang yang tidak bisa membaca seorang Rasul. Itu bahasa ayat bahasa. Tahu artinya bahasa dalam bahasa Arab? Bahasa ini membangkitkan. Orang yang mati dibangkitkan. Itu bahasa namanya. Jadi utusnya Rasul ini itu menghidupkan. Menghidupkan orang-orang yang mati. Orang yang tadinya kafir dengan keislaman dia menjadi hidup. Itu makna ba'ah. Dihidupkan. Jadi ini luar biasa kehidupan. Subhanallah. Iya. Karena itu nikmat yang sangat besar. Apabila seorang hamba diberi oleh Allah taufik, dia cinta mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Mengikuti jalan As-Salaf. Berpegang dengan Quran da as sunnah Sesuai dengan jalan Nabi dan para sahabatnya. Itu nikmat yang sangat besar. Yang hendaknya. Selalu dikenal dan dihargai oleh seorang hamba. Kemudian. Ayat yang ketiga. Saya sudah singgung tadi ayatnya ya. Di surah Al-Anam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Awaman ka'ana ma'itan waj'al lana lahu nuran yamshi bihi fi nasi kama mataluhu fi ad-dulumati laysa bifarijin minha baik surah an-naam ayat 132 ke 123 baik 122 ya ayat 122 aw man kana maytan fahyaynahu apa koren tadinya dia bangkai Lalu kami hidupkan dia. Apa artinya kami hidupkan? Dihidupkan dengan ilmu. Dihidupkan dengan keimanan. Dihidupkan dengan amalan salih. Itulah kehidupan. Itu kehidupan yang sebenarnya. Dia menjadi hidup. Wa Dan kami jadikan untuknya cahaya. Dia berjalan dengan cahaya di tengah manusia. Nah, ini keindahannya kalau seorang sudah belajar. Dia sudah hidup. Allah beri jentuhnya cahaya. Manusia dalam kegelapan dia punya cahaya. Punya cahaya. Bahkan manusia yang dekat kepadanya. Merasa terang dengan cahaya. Nah, itu. Orang-orang yang sudah hidup dengan ilmu. Dengan keimanan. Dengan amalan yang salih. Fahyainaku. Kami hidupkan dia. Bajal nalarun orang yang finnas kami jadikan untuk dia cahaya yang dia berjalan dengannya di tengah manusia. Apakah orang yang seperti ini sama? Kawan masyaluhu fitdulumati lai sabi fariyim minha seperti orang yang di dalam kegelapan ya kegelapan di atas kegelapan dia mayat di situ dibungkus lagi kegelapan di atas kegelapan. Terus dia tak mau keluar darinya. Cinta dengan hal tersebut. Ini betul-betul mayat. Orang yang sudah mati sebelum dia meninggal. Orang yang sudah diberi tanda kuburan sebelum dia dikubur. Iya. Laisaman mata pastaraha bimaitatin. -mayyitu, mayyitu Tidak setiap orang yang mati itu dia beristirahat dengan kematian. Yang disangka seorang mati keluar ruhnya, ajalnya, lalu dia istirahat dari kematian. Kematiannya menjadi peristirahatannya Anda. Nah semua orang seperti itu. Tapi seorang mukmin saja dia beristirahat dari kelitihan dunia. Tapi selain mukmin tidak. Dia tidak beristirahat dengan kematian. Yang dikatakan mati itu orang yang sebenarnya sebenar mati, itu sebenarnya orang yang mati sementara dia masih hidup. Itulah orang yang mati sebenarnya. Sebagaimana orang yang hidup sebenarnya, itulah orang yang mengenal arti dari kehidupan. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Iya. Kemudian ayat yang terakhir, Ayat yang keempat. Ayat di surah an -Nahal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Man amila saliha. Min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Fa lanuhiyannahu hayatam tayyiban. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang salih. Dan dia adalah. Seorang mu'min. Maka kami akan memberikan kepadanya. Kepadanya kehidupan yang thayyibah kehidupan yang baik ya ini ayat yang ke-97 dari surah an-naham ini diterangkan kehidupan yang sebenarnya hayatan thayyibah apa itu hayatan thayyibah sebagian ahli tafsir mengatakan rezeki yang halal tafsir Said bin Jubair dan Atha bin Abi Rabah Hasan al-Basri berkata, jadi ah. diberi kona'ah. Itu kehidupan yang baik. Muqatil bin Hayyan berkata, kehidupan dalam ketaatan. Itu hayatan tayyibat. Abu Bakar al-Warraq berkata, hayatan toyiban itu adalah kelezatan taat. Manisnya taat. Yang disebutkan dari kota ada Mujahid, hayatan Tayyibah adalah kehidupan di sorga. Nah, dari situlah sebagian ulama ada yang berkata, siapa yang tidak merasakan sorga dunia, dia tidak akan masuk di sorga akhirat. Sorga dunia itu, itulah kehidupan yang sebenarnya. Dia kalau dia sudah mengenal, dari kehidupan yang sebenarnya, dia akan merasakan sorga dunia itu. Nah, surga dunia inilah yang memasukkannya ke surga apa? Ke surga akhirat. Itulah hayatan toyiba Tapi ingat karatnya. Mana anila salihan? Siapa yang beramal dengan amalan salih? Wahuwa mu'min. Dan dia adalah seorang mukmin Dua syarat. Keimanan dan apa? Amalan salih. Okay. Orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Maka inilah yang akan mendapatkan apa? Mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Dia hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Ya. Sisa dipelajari apa itu iman. Iman itu keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh. Iman itu punya banyak cabang. Ya. Lebih daripada 70 cabang keimanan. Yang paling tingginya ucapan lain, lahilallah, paling bawahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasa malu adalah bagian dari apa keimanan. Ya. Semua bagian dari keimanan. Dan disertakan di sini amalan salih. Amalan salih ketika diikutkan bersama iman, amalan ini bagian dari keimanan, dikhususkan di situ, khusus ya. ini. Pengkhususan tentang pentingnya, Ya. mimbar apa, alqas, anak-anak, diikutkan yang khusus kepada yang umum. Jelas ya, karena amalan itu bagian dari keimanan dan hakikat dari keimanan. Iya, itu amalan salih ini dari hal yang menumbuhkan iman. Nah, itulah kehidupan, sebenar-benar kehidupan, sebenar-benar kehidupan. Nah ini tidak dirasakan, tidak dipahami kecuali orang yang merasakannya. Bagaimana dia mengenal iman itu, dia mengenal manisnya iman, lezatnya iman, dia merasakan bagaimana kenikmatan iman itu masuk ke dalam tulang-tulangnya, masuk ke dalam dirinya, tapi perlu diketahui iman itu tidak datang dengan sendirinya. Dia perlu belajar. Dia perlu mengetahui. Mengilmui. Itulah tadi yang saya sebutkan bahwa ilmu agama itu. Itu adalah sebab kehidupan yang sebenarnya. Dan yang paling luas manfaatnya untuk menghidupkan seorang hamba. Kalau dia belajar ilmu dengan benar. Maka ini adalah sumber segala kebaikan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, Khairukum banta'allama al-Qur'ana Mu'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak disebut yang lain. Yang terbaik itu cuma dua saja. Mengajarkan Al-Quran dan apa? Yang mengajarkannya. Yang dimasukkan pada orang yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu fi Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan buat dia faqih, paham di dalam agama. Itu dua ya. Hadits yang pertama tadi, "Khairukum man ta al Qur'ana wa allama. Ini hadits Uthman bin Affan riwayat Al-Bukhari. Nah, hadits yang kedua, hadits Mu'awiyah bin Abi Sudfiyan, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kalau yang pertama, riwayat Al-Bukhari saja. Baik. Jadi, ayat yang keempat ini, surah Nahal ayat ke-97 ini, ini menjelaskan kepada kita bagaimana seorang itu hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang tajiban, kehidupan yang bahagia. Syaratnya ada mana ini salihan siapa yang beramal dengan amalan salih amalan salih apa saja tapi harus diketahui amalan salih itu kata para ulama harus terpenuhi padanya tiga syarat syarat yang pertama tauhid syarat yang kedua ikhlas dan syarat yang ketiga mutabatun nabi mengikuti nabi shallallahu alaihi wasallam kalau terpenuhi tiga syarat ini maka itu disebut sebagai amalan yang salih Siapa mu'min dan dia adalah seorang mu'min. Itulah tadi iman yang saya terangkan. Banyak cabangnya dan pokok iman itu ada enam. Itulah yang disebut rukun iman. Beriman wa wa wa akhir wa kepada Allah. Keimanan kepada Allah mencakup keimanan akan adanya Allah, keimanan akan rumubbi Allah, keimanan terhadap Uluhiya Allah keimanan terhadap nama-nama dan sifatnya. Yang kedua keimanan kepada malaikat. Yang ketiga keimanan kepada kitab-kitab. Yang keempat keimanan kepada Rasul. Khusus kita umat Islam ada keimanan khusus pada Al Quran dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam. Yang kelima keimanan kepada hari akhirat. Keimanan kepada hari akhirat itu mencakup kehidupan kubur sampai perjalanan ke negeri akhirat itu. Bagaimana dibangkitkan, dikumpulkan di pada masyar ada telaga. Ada syafaat, ada penantian, ada timbangan, ada art, ada hisat, ada timbangan, ada jembatan yang dihamparkan, ada neraka, dan ada sorba. Semuanya bagian dari kehidupan negeri akhirat. Dengan kenal keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk, itu pokok dari keimanan. Ini semuanya perlu dipelajari, perlu dipelajari. Dan apabila mempelajarinya, itulah kehidupannya. Itulah kehidupannya. Seorang mukmin itu dia selalu bercahaya hidupnya di kondisi apapun dan cahayanya itu sepanjang imannya ada tidak akan padam. Yang ada itu cuma redup karena iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Tapi sepanjang dia mukmin ada keimanan maka cahayanya tidak akan padam. Inilah yang dia jaga. Jadi perlu istiqamah. Di dalam ucapan tak da amalan. Peristiqamah di dalam belajar ilmu. tadabur terhadapnya dan mengamalkannya. Ya. Dan ini semuanya adalah sebab-sebab kehidupan. Ini pokok dan dasar-dasar. Yang membuat seseorang itu bisa hidup. Dengan kehidupan yang sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan. Di kajian malam hari ini. Ada manfaat untuk semuanya. Dan bisa menjadi bekal bagi kita semua guna memperoleh kehidupan yang sebenarnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Menghidupkan kita semua dengan ilmu, dengan keimanan, dengan amalan yang salih. Dan membuat kita berada di taman-taman sorga dunia. Yang kemudian memuliakan kita semua kelak di kemudian hari. Dengan taman-taman sorga di akhirat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan. Ya Allah ta'ala dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita semua selalu diberi afiat Dijauhkan dari dosa dan maksiat Dijauhkan dari dosa malap, Dijauhkan dari musibah dan malapetakan Dan semoga Allah subhanahu wa mengangkat Musibah kesedihan dan kebedihan yang menimpa saudara-saudara kita Dimanapun mereka berada Di penjuru dunia ini Semoga Allah melapangkan dada mereka dengan keimanan, memberikan kebahagiaan di hati-hati mereka, dan memberikan kesabaran terhadap musibah yang melimpah Apakah mereka yang sedang berada di kem-kem camp pengungsian, di tenda-tenda sederhana, tempat menetap sementara, ataupun mereka sedang berada di dalam perjalanan meninggalkan kampung halamannya, tanah kelahirannya, karena musibah-musibah yang menimpa. Dan semoga Allah memberikan hafiat untuk kita semua di dalam hal tersebut. Ya. Ini dari kehidupan yang hakiki. Mana kehidupan yang sebenarnya kita cintai untuk diri kita. Dan kita cintai untuk orang lain. Kita cintai untuk saudara-saudara kita. Maka mari kita berlomba-lomba. Untuk menghidupkan diri dan menghidupkan manusia. Menghidupkan manusia dengan cara menyebarkan ilmu, berdakwah di jalan Allah, amar ma'ruf dahi munkar, mengajak kepada keimanan, membantu orang-orang yang tertimpa musibah, menyelamatkan manusia dari kebinasaan, menyelamatkan dari kesusahan. Yeah. Innahu qadiru alihi wa huwa jawadun karim wallahu ala alam. Baik.